fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Aliran bintang yang tertanam di awan kosmik ini adalah bagian dari Cartwheel 32 juga dikatalogkan sebagai NGC 4631 dan biasa disebut Galaksi Paus. Pandangan kita dari tepi galaksi ini menutupi lengan spiral yang memanjang ke luar angkasa, masing-masing dipenuhi dengan bintang-bintang yang berkilauan. Barut Paus, di sisi kiri gambar adalah pusat galaksi yang diterangi oleh bintang-bintang yang meledak bersama dengan gas yang telah dipanaskan dari ledakan supernova. Cahaya terang ini membentuk garis siluet dari material padat dan lebih gelap yang terletak di antara kita dan inti terang galaksi Paus. Di ekor galaksi Paus, di sisi kanan gambar, ada lebih sedikit debu tetapi masih ada area pembentukan bintang biru cerah didorong oleh interaksi dengan galaksi tetangga. Saat gas dan debu dari galaksi yang berbeda bertemu di ruang angkasa, area yang lebih padat tercipta yang dipadatkan oleh gravitasi menjadi bintang baru. Gambar dari teleskop Hubble ini diambil dengan Advanced Camera for surface, menunjukkan area seluas sekitar 140.000 tahun cahaya. Pengamatan teleskop Hubble memberikan kesempatan untuk menjelajahi galaksi ini dalam cahaya tampak dan inframerah dekat yang dikombinasikan dengan pengamatan sinar X dari teleskop lain memungkinkan para ilmuwan untuk mengembangkan gambaran yang lebih lengkap tentang proses galaksi yang sedang berlangsung. Mirip dengan ukuran Bima Sakti, galaksi paus terletak sekitar 25 juta tahun cahaya di konstelasi Canes Venatici. Ini adalah salah satu dari banyak objek dwarf yang ditemukan oleh astronom William Herschel. Ia memiliki magnitudo 9,2 membutuhkan teropong besar atau teleskop untuk melihatnya sebagai salah satu galaksi cutwell yang lebih terang galaksi ini menjadi favorit para pengamat langit akhir musim semi di belahan bumi utara atau musim gugur di belahan bumi selatan akan memberikan pemandangan galaksi paus yang optimal nah begitulah penjelasan singkat tentang galaksi NGC 4631